Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Billar tentunya Baiklah para sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru nih seputar idola kesaingan kita awali dengan kegabar pertama persahabat yang kegabar spesial dari Tehnovi Di akun Instagram pribadinya mengunggah sebuah postingan foto bareng Dr. Puspala Masya Allah banget ya Dan kita lihat nih salafab dengan kalimat yang diposting oleh Tehnovi Makasih ya dok selalu mau direpotin Masya Allah banget ya Dr. Puspa." Yang selalu mau direpotin nih untuk selalu mengurusi BBL, alhamdulillah tentunya. Masya Allah, banget ya, dokter pusta dengan tulus tentunya mengurusi BBL. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, amin. Ya Robbal Alamin, dan kita lihat juga para sahabat berikutnya. Dokter Puspa pun mengunggah sebuah postingan foto yang sama dengan Dokter Nana, ya masya Allah. Selengkap dengan kalimat caption juga yang dituliskan oleh Dokter Puspa. Repost Dokter Nana Ogin saatnya check up pasca melahirkan sekaligus diskusi lanjutan tentang alat kontrasepsi atau KB. Yuk bunda-bunda hebat jangan lupa kontrol pasca bersalin dan berkabe ya Diskusikan bersama suami kira-kira mau punya anak berapa Supaya bisa diatur cara kelahiran anak-anaknya Dan pertimbangan usia terakhir si ibu untuk hamil dan melahirkan Agar sehat anak dan juga ibunya Sehat-sehat selalu Iya, Bunda Lesti kejora dan abang El serta Enin, Mama kejora. Wah, wow, masyalle banget ya dengan kalimat kelson yang sama dengan dokter Nana bersahabat ya. Tentu di sini Bunda Lesti kejora pasca melahirkan langsung berkabek nih. Mudah-mudahan saja semuanya sehat dan semuanya bahagia. Amin, ya robbal alamin. Di postingan Dokter puswa ini pun banyak sekali tanggapan komentar. Banyak respon yang diberikan dari para sahabat salah satunya dari akun Lesti Bilar underscore video. Ini menanggapi tentunya postingan Dokter Puspa. Baby L bakal lama nih punya adik katanya tuh. Wah. Wow. <laughs> Bunda Lesti udah KB ya bakal lama katanya punya adik. Wow, mudah-mudahan saja tentunya kita dikasih kejutan spesial bahagia palsinya dari idola kesayangan kita apapun segala yang dilakukan mudah-mudahan lancar mudah-mudahan dipermudah dan disukseskan kita lihat juga ke kabar terbaru selanjutnya bersama Bestra. Tentunya Bunda Lesti berkabe Abang L pun ini disuntik imunisasi Persahabat ya Wah kasihan banget ya Abang L disitu lagi menangis Saat di jos katanya tuh Aduh kasihan banget ya Abang L Tahan ya BBL pasti tentunya BBL kuat Dan tentunya bisa menahan sakit Disuntik persahabat ya Momen ini pun diunggah kembali oleh Agar Lesti Bilar Galeri Underscore ada kalimat kalian juga yang dituliskan di postingan ini. Tahan-tahan ya bang, diimunisasi biar sehat ya, anak pintar, katanya itu masya Allah banget ya. Tanggapan yang sangat positif dari para fans. Kita lihat juga komentar diberikan. Dari akun Instagram Kiki Hanapiyah 76, mengatakan di kolom komentar imunisasi biar badannya kuat ya abang. Jauh dari penyakit, Amin, eh abang kayaknya gedenya bakal putih, nih soalnya bayinya merah katanya atau sahabat, masyaallah masya Allah mudah-mudahan sehat selalu pokoknya untuk abang L, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan kebahagiaan, dan kita juga selalu berikan kesehatan, kesuksesan tentunya masih menunggu kejutan baik kabar bahagia dan kabar terbaru selanjutnya, jangan kemana-mana tetap stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya ini informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bahwa menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.